Bismillahirrahmanirrahim. assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh alhamdulillah uh, pada kesempatan kali ini saya uh, bisa mewawancarai narasumber yang mana bahwa uh, narasumber tersebut pak jajang roni spd, beliau salah satu guru saya uh, guru favorit saya dulu ketika waktu di mts uh, kayaknya untuk uh, narasumber uh, cocok dengan beliau sekaligus kan beliau juga uh, guru bidang BK. saya so, apa yang menjadi sebab permasalahan yang saya sampaikan, kayaknya cocok uh, dengan beliau. Gitu. Nah untuk percakapannya mohon maaf mungkin saya tidak bisa uh, tayangkan langsung uh, melalui video, hanya melalui rekaman karena mungkin beliau juga uh, keterbatasan waktu tidak bisa komunikasi uh, langsung. Hanya bisa komunikasi dengan lewat telepon saja. Nah, untuk eh, percakapan tersebut, eh, akan disajikan dan selamat untuk eh, mendengarkan. Halo, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Eh, gimana kabarnya? Sehat? Sudah lama tidak ketemu di sekolah, ya? Oh, iya, iya, ya, Pania. Ini dampaknya, ya? Oh, iya, iya. Um, mohon maaf pak kebetulan alhamdulillah uh, saya baru bisa uh, apa, komunikasi dengan bapak hari uh, ini uh, tadinya kita mau dijadwalkan ketemu ya tapi karena bapak ada akan <laughs> terus jadi uh, mungkin waktu juga terbatas loh pak ya jadi hanya bisa lewat Uh, ...telepon. Gini, Pak... Uh, ...mungkin pertama, izin untuk memperkenalkan dulu, Pak. Kebetulan ini direkam, Pak. Uh, untuk... Uh, ...pak, untuk bukti... ...untuk bukti... ...ini... ...wawancara sama bapak, gitu, Pak, ya? Iya, iya, iya. Izin memperkenalkan... Uh, ...mungkin... ...untuk sumber saya kali ini namanya Pak Jajang Roni ya, terus di eh, sure. guru saya juga gitu di MPS, eh, ya, yeah. terus, yeah. terus Jurnan masa Indonesia eh, di STKIP Kubang juga sama nih Pak ya, yeah. eh kebetulan kemarin kan saya cari sumber gitu Pak, tapi kebetulan Alhamdulillah. Uh, kayaknya yang lebih cocok uh, di pas di tadi gitu ya, ya tapi, Mohon maaf ya karena keterbatasan ilmu mungkin Tapi terima kasih mudah-mudahan jadi doa saja ya, Pak uh. Uh. Ya, ya, nah, ya, Ini Pak eh, Saya ada beberapa Permasalahan Ini kaya waktu di kelas eh, yeah. Terutama Mengenai motivasi Belajar siswa itu Kelihatan sangat rendah Uh, mungkin uh, bapak bisa menyebutkan atau menjelaskan atau uh, ini mengenai faktor-faktor yang kurangnya menyebabkan motivasi belajar siswa itu rendah. Hmm. Oh, ya. uh, terlebih dahulu uh, mungkin penyebab motivasi belajar rendah itu Ketidak sukaan siswa kepada guru dan mata pelajarannya. Jadi ketika siswa utamanya, pertama guru dulu, yang dulu pelajarannya. Ketika ada guru masuk dan siswa tidak suka terhadap gurunya, otomatis mungkin siswa tersebut tidak ada motivasi, bahkan sedikit pun tidak ada untuk mengikuti pelajaran yang akan disampaikan oleh guru tersebut. Yang kedua, pelajarannya meskipun siswa awal mulanya tidak suka pelajaran, tapi Ketika suka pada gurunya ataupun pada mata pelajarannya mungkin dia akan terus berusaha mengikuti Sehingga motivasi belajar rendahnya mungkin nanti akan lebih meningkat kembali Yang selanjutnya mungkin penyebab dari motivasi belajar rendah siswa itu eh, Faktor dari orang tua Jadi okay. orang tua tidak ada perhatian sama sekali mungkin terhadap motivasi belajar bahkan banyak, sekali orang tua yang 2 x saja jadi sesuanya, anaknya mau sekolah, silahkan di sekolahnya bagaimana itu tidak diperhatikan banyak mungkin karena kesibukan kerja ya. jadi hal itu sebetulnya sangat mempengaruhi motivasi belajar siswa dan untuk selanjutnya mungkin yang berpengaruh besar sekali untuk saat ini itu pengaruh teknologi gadget ya, apa ya oh iya ya, jadi, jadi itu sangat penting saya Yeah. eh jadi yeah. <tusuruh> Untuk gadget, setelah kita ketahui bersama, jadi anak makan, jalankan anak-anak SMP, sudah anak TK pun sekarang itu, masalah gadget itu sudah sangat bahaya sekali. Jadi waktu luang yang terbuang itu, di ya diluarkan KBM utamanya di sekolah itu, mereka gunakan untuk game, -game online, Facebook, WAan, otomatis itu menjadi penyebab e, motivasi belajar dan siswa. Lalu, kemudian ini yang kemarin, apalagi yang ketika dua tahun pandemi ya, itu kan banyak um, pembelajaran yang dilakukan secara daring ya, dalam jaringan. Tugas-tugas yeah. yang sekolah-sekolah itu biasanya kan memberikan tugas melalui HP, melalui media sosial dan sebagainya, um, bentuk-bentuknya bagaimana. Itu kan sebetulnya meskipun melalui... Uh, HP melalui daring, tapi justru itu kurang efektif sekali karena siswa banyak uh, menggunakan HP bukan untuk pembelajaran, tapi justru itu disalahgunakan melalui Facebook, melalui permainan, melalui segala macam, jadi sangat kurang tepat sekali. alhamdulillah sekarang ya, itu sedang kita lalui bersama masa pandemi itu. Itu ya. mungkin pak Dina, mengenai penyebar motivasi belajar dan itu. Iya betul ya. pak. Itu eh, saya pun dilaporkan pak eh, saat ini ya kemarin pada tanggal Masukkan masuk ya. itu sangat mempengaruhi sekali itu pak. Eh, ketika pas masuk wah si respon apa anak-anak motivasinya begitu terlihat itu ya, ya. ya. apa ya lalu, ya kan mungkin sudah terbiasa di eh, kehidupan luar juga gitu kayak, oke okay, pak, jadi iya, iya. untuk itu terasa saya juga menemukan lagi permasalahan mengenai eh, kurang baiknya siswa dalam mengatur waktu dalam mengelola waktu, mungkin eh, bapak bisa memberikan apa ya gambaran eh, penyebab itu bisa terjadinya seperti misalnya saya di di lapangan sekarang... Uh, sangat terlihat sekali bahwa anak dalam mengatur waktu itu sangat hari, hari rendah gitu Pak. Iya. Yeah. Salah satu penyebab itu juga sama berhubungan dengan, dengan yang tadi tadi ya. Yeah. Dalam memanage waktu atau mengatur waktu kan siswa itu eh apalagi usianya eh sudah itu kan perlu diajarkan sekali SD, MI, kemudian SMP, MTs itu kan masih labil usianya. Jadi belum bisa menentukan atau memanage waktu secara optimal tanpa dibimbing oleh pertama mungkin dibimbing oleh gurunya, yang kedua dibimbing oleh orang tuanya. Jadi itu siswa, e, jadi perhubungan ya Pak tadi. Saya masih belajar rendah siswa itu kan karena dia itu belum bisa memanage waktu secara optimal, secara baik. Hmm. Yaitu terutama e, sekarang itu di luar jam sekolah kan siswa jarang ya jarang, no. berbeda dengan lihat ya, zaman zaman kita ya dulu, yeah. mungkin ada pelajar di luar jam pelajar itu di rumah lah intinya banyak uh, minimal kita buka buka buku mengajarkan kalau siswa sekarang itu kan kebanyakan di luar jam sekolah itu kan digunakan untuk media sosial, yeah. Yeah. ya mas Facebook main di online dan justru waktu itu terbuang begitu saja bahkan ada, ada yang sampai larut malam kan siswa jangan kan belajar mengaji pun ya itu kan sudah jarang sudah sekarang itu jadi yeah, terus yeah. itu yang dipakai yang dipakainya uh, game online game online game online itu banyak media sosial yeah, yeah, jadi yeah, yeah. Uh, memanage itu belum bisa tanpa dibimbing oleh gurunya dan orang tuanya yeah, yeah. itu mungkin banyak jadi tetap masih ada keterikatan kuat ya antara bu. Uh, oh jelas ya. sekali, itu harus terikat, harus sinkronisasi antara uh, orang tua, siswa dan uh, guru tersebut. Cara mengmanage waktu ini. Oke, okay, baiklah pak. Eh, ini pak, benar sangat terasa itu. Ya. Terus saya juga menemukan lagi ini pak, mengenai uh, apa ya siswa yang sering bicara ketika waktu KBM. Jadi uh, ketika waktu mungkin waktu saya sedang menerangkan eh deh ya, deh ya. di anak ada yang apa yang ngobrol dengan temennya atau misalkan ya, ya. yang terutama yang paling ini ada yang kalau bahasa kita itu ya sering ngelapuk si anak itu ya, ya, ya, ya, ya, ya. <laughs> <laughs> uh, itu iya, itu itu ketika anak ya, ya. KPM dilaksanakan di kelas terutama ya di ruang itu kemarin ketika pandemi ya, ya berbicara di ruang Uh, pembelajaran di ruangan, di ruang kelas itu yeah. pertama mungkin penyebabnya ketika ada siswa yang ngobrol apalagi selesai-selesuk sampai dia sudah mengharian gurunya mungkin uh, kurang ketegasan dari guru bidang tersebut, bahkan ketika ada siswa yang ngobrol atau main sama temannya ya, sili-sili sebagainya yeah, itu kan dibiarkan saja asalnya harus sepele, tapi ketika dibiarkan Kita mengerjakan seperti itu nah, Jadi uh, itu ada guru yang uh, prinsipnya menyampaikan materi itu asal-sampai saja Tidak ada keinginan dari diri guru itu Dengan Dengan itu, tetapnya, itu, ya. Jadi berarti <laughs> tidak, ada, tidak ada asap kalau tidak ada <laughs> api ya. ya, tidak ya. Ada. Kalau tidak ada api, karena mungkin temannya bicara itu mungkin salah satu penyebabnya karena temannya yang di sampingnya, di depannya atau di belakangnya yang mengajak bicara. Nah untuk yang terakhir mungkin berdasarkan penilaian saya ketika anak ada yang berbicara di dalam kelas itu karena metode. Ya, mm -hmm. Metode yang disampaikan guru bidang itu kurang menyenangkan, jadi monoton. Biasanya kalau guru kebanyakan itu yang digunakan cuma metode ceramah saja, padahal ada metode-metode lain, teknik-teknik lain yang lebih menarik, yang bisa e, menggairahkan dan memotivasi sehingga siswa lebih berkonsentrasi terhadap masa pembelajaran, sehingga tidak ada ruang siswa tersebut untuk berbicara dengan temannya karena fokus tadi, mungkin itu pernyataannya. Okay. Ya? Jadi semacam bisa diisi dengan apa ya, diselingi dengan gim -gim, atau misalkan dikemas dalam bentuk game ah. ya atau misalnya bentuk bermain. Jadi mungkin lebih menarik, lebih memotivasi siswa, lebih menjadikan siswa lebih fokus pada pembelajaran. Jadi jangan sampai ketika materi ceramah seramah saja sehingga siswa tidak aktif. Harusnya ya. ada diselingi pertama mungkin ada candaan tapi yang berhubungan dengan materi pelajaran sehingga siswa tidak jenuh jadi dia lebih lebih jadi konsentrasi terhadap pelajaran kita dan mungkin tidak ada ruang untuk bicara ya. Ya, terima kasih Pak Danul Kris. Uh, gini Pak Dan juga mohon maaf nih terlalu panjang uh, ya, soalnya oh, saya salah, iya. ya, menarik sekali mm kali -hmm. gitu ya. Uh, ya, tidak. Eh uh, mengenai ini Pak Badang untuk apa ya handahnya disiplin 6 saat ini itu Eh, sangat terasa sekali, gitu, Pak. Ya, eh, mulai dari cara berbicaranya, cara berpakaiannya, eh, sikapnya itu sangat, sangat terasa sekali. Eh, apa ya, disiplin siswa itu sangat, sangat rendah sekali, gitu, Pak. Ya, eh, menemukan hal-hal seperti itu, pokoknya sudah sekali, gratis disiplin siswa itu sangat, sangat murah, mungkin. Pajang bisa memberikan gambaran, oh, solusi atau oh, pakar dari dari apa itu. Di anak sampai bisa seperti Iya, yeah. disiplin ya disiplin itu eh, berperan penting untuk menentukan kualitas dan tidak berkualitasnya siswa berhasil dan tidak berhasilnya suatu sekolah atau siswanya itu sendiri tergantung kedisiplinan siswanya Jadi faktor utama dan penting sekali yang harus bagus baik itu oleh diri siswa sendiri maupun yang diterapkan oleh pihak sekolah hmm. bagaimana kita tahu waktu tasoik di dalam waktu atau apa waktu itu pedang ketika kita tidak bisa menggunakan waktu itu waktu itu akan memburuk kita ya. Oh, iya. Nah itu penyebab tidak disiplin siswa menurut survei yang telah uh, saya lakukan di lapangan itu sebetulnya. Uh, pertama, tidak ada keinginan dari dalam diri siswa itu sendiri untuk merubah kualitas diri ya. Yeah. itu sebagai para kardi ketenang ilmu halayu goyur wabikomen pada ya yeah. Jadi itu keinginannya tidak ada sama sekali untuk pertama mungkin mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir Kedua ingin merubah tadi supaya ilmunya bertambah, supaya pembendaharaan keilmuannya lebih bertambah itu mungkin tidak ada sama sekali di siswa Sehingga kegisikrinannya itu tidak ada Uh, hmm. usaha untuk disiplin juga tersebut ketika uh, masuk sekolah ataupun ketika kalian berlangsung yang kedua, eh uh, tadi itu berhubungan dengan pertanyaan yang sebelumnya yang tentang manajer waktu oh, iya. ya itu dan kamu manajer waktunya yang kurang baik tadi sehingga uh, siswa tidak disiplin kan karena gadang tadi ya siswa yang sering uh, sampai larut malam yeah. menggunakan gadget itu pun bukan belajar tapi game online-game online game Lihat online, ya, yeah. sekarang di sepanjang jalan ya, kalau di jalan daya itu banyak anak-anak sekolah yang sampai larut malam menggunakan HP ya. Yeah. nah karena tadi karena mungkin ngantuk ya sehingga sampai subuh jam 7 baru bangun bahkan jam 8 bahkan kesiaran datang sekolah yeah. sehingga kita tersebut tidak disiplin sekali yang selanjutnya uh, itu, itu untuk Oh, hal yang menyebabkan siswa tidak disiplin itu aturan sekolahnya ya, hmm. aturan sekolah yang kurang ketat sehingga ketika ada anak yang kesiangan itu dibiarkan masuk dibiarkan tanpa ada hukuman-hukuman seperti push atau apalah membersihkan wc sampah dan sebagainya. Jadi itu sekolahnya mungkin uh, kurang memahami tentang kedisiplinan siswa padahal itu sangat terukur penting sekali ya, jadi aturan sekolah itu sangat membantu untuk mendisiplinkan siswa yeah. uh, yang mungkin karena lingkungannya terutama teman-temannya, siswa ya ya iya tidak disiplin siswa itu mungkin karena ajakan dari temannya, sehingga temannya melihat yang satu, ketika kesiangan tidak dihukum oleh guru bidang yang sedang mengajar di kelas, ataupun oleh petugas tiket guru yang ada di sekolah tersebut yang datang kesiangan tetapi dibiarkan masuk tanpa ada hukuman apapun, sehingga teman lain mungkin melihat, jadi seperti itu kalau kita bertindak seperti itu jadi tidak apa-apa, sehingga Uh, siswa yang lain pun kemungkinan bisa mengikuti perilaku temannya sehingga uh, itu tidak disiplin menjadi hal yang mungkin menjadi marak di kelas tersebut atau di sekolah tersebut sehingga uh, siswa menjadi kurang disiplin dalam segala halnya paknya uh, penyebabnya? Iya uh, uh. uh, uh, uh, <tuh> betul. pak Jang ya mengenai hal yang itu betul, -betul uh, apa ya harus terutama mungkin dari tiap sekolah harus ya, ya. paling pokok kami harus ditegaskan diterapkan disiplin yang lebih optimal terus selanjutnya pak itu sangat mengarah ke arah apa ya si anak kurang apa ya nilaibaca itu kurang sekarang apa ya keperpus atau baca buku itu sangat belum mencari tata kerja, ya? Iya, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, Itu minat baca siswa pun sama seperti kita mungkin. sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, Uh, yang rendah itu pertama mungkin faktor kebiasaan pernah dikaji ini yeah. faktor kebiasaan jadi semenjak dini Seharusnya itu sudah dibiasakan oleh siswa. Pertama mungkin ketika masuk RA ya nol besar nol kecil dan uh, RA uh, apa MI dan SD. Nah itu jadi perlu dibimbing oleh guru meskipun sekarang zamannya sudah canggih tapi tetap kebiasaan untuk uh, baca siswa ya supaya terbiasa sampai nanti dewasanya itu tetap meskipun sekarang sudah maraknya HP dan segala macamnya, itu tetap harus dibiasakan membaca buku jadi yeah. sebetulnya sekolah pun itu jangan mentang-mentang sekarang sudah canggih segala macam bisa uh, dicari lewat media sosial lewat HP ya yeah. tapi justru itu uh, untuk apa buku pun yang baru-baru yang dikeluarkan terbitan-terbitan baru seperti Erlangga, ya, yeah. ya, Serangkai dan sebagainya itu kan perlu, perlu ada di sekolah-sekolah sehingga itu Pembendaharaan buku yang sedikit di sekolah itu menurunkan minat baca siswa. Hmm. E, kemudian e, untuk yang selanjutnya salah satu faktornya kurangnya minat baca siswa itu e, karena siswa sekarang ya itu lebih suka di medson. Hmm, nah, iya, ketika iya. kemarin ya, ketika iya. kemarin itu koronan covid ya kan ya iya, iya. Itu ketika anak guru misalkan ada tugas mencari pelertian apa, pelajaran apa Misalkan biologi matematika itu kan mereka mencari referensi dari uh, hp ya dari Google iya. Nah itu kebanyakan justru siswa itu selain dari artikel atau yang dibaca-baca ya, di, di HP itu iya. Mereka itu lebih, lebih senangnya justru kebanyakan menonton video Terus yeah. tiba ya, memang kalau melalui video itu kan e, biasanya kan lebih dipahami, lebih dimengerti ya, kalau dari video, oleh sebab itu, meminat bahasa siswanya menjadi rendah, apalagi sekarang kan ya buku-buku pun mungkin di sekolah-sekolah sudah jarang diadakan, ya. kalaupun ada itu pun jumlahnya sangat terbatas sekali, itu punya yeah. mungkin untuk yang terjadi penyebab minat baca siswa. Jadi pertama tadi mungkin faktor kebiasaan yang harus diterapkan oleh uh, guru dari semenjak dini. Yeah. Yang kedua penyebab uh, kurangnya minat baca itu karena... Sekarang itu siswa lebih suka bermain uh, HP ya, di media sosial uh, Meskipun berhubungan dengan baca-baca tugas-tugas segala macam eh, Tapi mereka itu kebanyakannya lebih suka nonton video daripada baca materi-materi Yang berhubungan pelajaran yang ada di media sosial Itu kan ya Iya e Tuh, semakin ini pak ya kalau semakin bertambah juga ya, ini semakin ya penjaraan ya, ya, juga Iya <laughs> <laughs> betul uh, ini pak yang saya peringat kepada yang tadi ya uh, yeah. kalau yang tadi itu kan bawel gitu di di kelasnya itu uh, apa ya sangat aktif sekali gitu kan kalau itu yeah. terbalik itu pak Jang. sekarang menjadi komplit, jadi si anak itu ada saya menemukan di sebuah eh, apa di di kelas itu si anak menjadi apa ya cenderung pendiam pasif di kelasknya itu. Oh ya, ya apa uh, itu zaman saya pun dulu ya. Mm -hmm. uh, bahkan saya sendiri saya sendiri merasakan ya ketika ABM ada guru baiknya itu disukai ataupun tidak disukai lah uh, pasti ada pun mengalami ya, seperti itu ada guru yang kita suka ada yang tidak suka nah itu meskipun kita sudah berusaha apalagi saya dulu karena alhamdulillah juara umum banyak ya <tuk> <tuk> <dan, tuk> <tuk> e, itu sangat baik banyak ya jadi <tuk> e, interaksi yang pasti siswa di kelas berdasarkan pengalaman saya sendiri ketika jadi siswa dan kemarin pun sama ketika pengalaman sebelas uh, tahun ya mengajar iya, iya. jadi itu penyebab siswa yang pasif atau kurang interaktif di kelas itu dalam artian diam banyak ya iya. penyebabnya itu Pertama, siswa tidak fokus pada materi tidak fokus tersebut penyebabnya yang tadi berhubungan dengan nomor dua, nomor tiga yang lupa ya. Lupakan, ya. Yeah. Mungkin dia ya, itu tidak suka sama guru pelajarannya ataupun pada materi pelajarannya. Yeah. Sehingga siswa tidak fokus e, pada akhirnya tidak ada interaksi. Kan yang terjadi seperti pinggongnya ya, ya. Yeah. jadi timbal balik ya. Di semuanya, seperti itu. Uh, jadi itu salah satu menitinya, jadi siswa tidak fokus pada materi yang sedang diajarkan guru Penyebabnya tadi bisa karena tidak suka pada guru ya ataupun pada uh, masa pelajarannya Yang kedua penyebab interaksi pasif atau diam di kelas itu uh, tidak paham materi Jadi diam itu jangan uh, kita justifikasi bahwa siswa tersebut sudah mengerti Ketika kita bertanya, biasanya nih, paham Terpaham, ya. diam ada seperti itu. Nah mungkin diamnya siswa tidak ada pertanyaan kita sebagai guru jangan bangga. Mungkin hal tersebut pertama karena tidak paham dia sama sekali. Yang kedua mungkin tapi bisa juga yang paham tapi jarang yang seperti itu. Ya. Jadi e, ketidakpahaman materi yang disampaikan oleh guru terhadap siswa itu bisa menjadi penyebab interaksi yang pasif sehingga siswa diam dan yang terakhir ini yang paling pokok banyak ya untuk interaksi pasif diam-diam itu itu pun yang saya rasakan sendiri dulu ketika sekolah itu malu yang berlebihan jadi yes, yes. ketika kita yes, yes. tidak yes. paham pak ya ya Siswa tidak paham terhadap materi dan dia ingin mengajukan pertanyaan Ya tapi di hatinya itu ada rasa takut salah, takut ditertawakan teman, takut ditertawakan guru, ya, yeah, takut yeah. Ditertawakan guru Sehingga dia itu menjadi diam saja daripada ngobrol, ngasih pertanyaan kepada guru dia lebih baik diam karena malu yang terlebihan tadi Sehingga e, proses kegiatan belajar mengajar itu menjadi pasif atau diam Sehingga hanya guru saja yang ngawak-wak, yang ngobrol-ngawak selisirama Tapi siswanya diam, seperti itu Pak Jadi hmm. menjadi pasif atau diam Hmm, gitu-gitu ya eh, kasih, Pak Eh, lokasi Pak Eh, atas ininya, tapi saya masih ingat uh, Pak ya pertanyaan yang harus di enggak kan? gak apa apa ya saya punya satu pertanyaan ya, <laughs> ini ya, ya, ya. mengenai penyebab siswa uh, kurang memahami materi yang disampaikan terus uh, selanjutnya cenderung nilai siswa itu sangat rendah jadi hmm. boleh apa ya uh, pemahaman materinya yang disampaikan kurang gitu kan ya kita uh, ya. coba pahami ini terus ya. nilainya juga otomatis oh, kan berdampak ke nilai juga nilai juga uh, sangat rendah sekali mungkin ya. uh, bapak bisa memberikan gambaran uh, apa penyebab hal itu okay. terjadi? Hmm, ya perlu sekali ada sebab ada akibatnya ya uh, itu Sebetulnya tadi sudah dijelaskan ya jawabannya Mungkin ada di poin 1, 2, 3, 4, 5 Yang, telah, yang telah saya sampaikan tadi Pan, ya. hmm. Untuk yang menjadi penyebab kurangnya Pemahaman materi itu tadi kan sama Sebetulnya ada hubungannya dengan poin 5 Kalau tidak salah atau poin 5 ya. hmm. Itu kurang paham materi itu Yang pertama mungkin tadi kan tidak fokus pada materinya Penyebabnya bisa jadi guru Ataupun ketidak terhadap guru Dan tidak suka pada pelajarannya Yang kedua tadi kan penyampaian guru guru yang kurang disukai jadi monoton kalau metode ceramah ceramah saja tidak ada metode-metode lain yang e, disampaikan guru ya, jika guru itu kan harus apa namanya e, harus apa namanya ya update itu e, bisa merubah rubah metode eh, ya, lupa namanya e, metode metodenya gitu ya metodenya masih harus update ya itu harus update sehingga siswa tidak tidak monoton sehingga siswa lebih menyukai pelajaran yang disampaikan oleh guru. Jadi itu kekurangan pemahaman materi mungkin karena itu tadi ya penyampaian yang kurang disukai oleh siswa. Dan otomatis eh, hal tersebut bisa berdampak pada nilai siswa yang rendah. Ya. Jadi itu nilai siswa yang rendah itu semuanya bisa dirangkungkan, bisa di, lebih disimpulkan itu penyebabnya tadi berhubungan dari pertanyaan satu sampai yang terakhir barusan. Jadi itu terakhirnya efeknya berdampak pada nilai siswa rendah itu sendiri. Seandainya siswa bisa pertama mungkin ada dorongan dari dalam diri siswa sendiri, Kemudian yang kedua ada bimbingan dari semenjak kecil tadi, ada perhatian dari orang tua, begitu pun ada perhatian dan disiplin yang sangat tinggi dari pihak sekolah. Mungkin nilai siswa tersebut tidak akan rendah, tapi mungkin lebih bisa meningkat. Karena nilai yang terbaik untuk siswa itu bukan yang langsung pas masuk dia peringkat satu, nilai jumlahnya sekian, kelas 2 nilai e, peringkat tetap peringkat satu tapi jumlahnya tetap tadi bukan ya yeah. siswa yang bagus itu mungkin pas pertama itu jadi yang seperti apa yang menanjak kali ya yeah. jadi meskipun nanti ada nilai siswa yang tetap peringkat satu tapi ketika dilihat jumlahnya semakin menurun yeah. peringkatnya satu ya kan ya yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Tapi, yeah. tapi dilihat itu jumlah jumlah nilainya dari kelas 1 sampai kelas 3 kelas tujuh sampai kelas 9 itu jumlahnya menurun itu yang jelek bukan mungkin selama Jumlahnya semakin merosot meskipun dia e, keadaannya, posisinya ada di peringkat satu. Jadi yang nilai yang nilai bagus itu pertama dia mungkin ranking 5 ya pas masuk oh. atau jangan lima terlalu kecil pak ya, ranking sepuluh oh. dengan jumlah nilai terkian, ya. Kemudian e, semester duanya nilai itu justru meningkat. Jadi nilainya misalkan jadi dari tadi nilai e, peringkat enam jadi -8, itu tidak apa-apa masalah jumlah. Tapi nilai dalam nilai-nilai dari guru bidang itu meningkat itu yang bagus. Hmm, jadi, menunjukkan ya, ya, ya. dua kelas 2, dia itu misalkan jadi ranking lima, dilihat jumlah nilainya, oh, melingkar dari misalkan seribu enam ratus satu, jadi seribu enam ratus empat, seperti itu. Kemudian sampai terus berjenjang, sampai kelas sembilan, nah, itu yang bagus. Jadi, ternyata setelah diteliti dan berdasarkan apa. Survei di lapangan, kemudian berdasarkan informasi yang didapatkan dari pakar-pakar ilmu Nilai yang tinggi itu, nilai yang bagus itu bukan nilai yang selalu siswa tersebut peringkat satu Itu bukan, Pak, ya yeah. Jadi nilai yang semakin menanjak terus Macipun mm -hmm. peringkatnya tidak tetap di peringkat satu, Pak, ya Terus naik-naik jumlahnya semakin bertambah Dan peringkat itu sebetulnya tidak menjadi pengaruh terhadap kualitas anak tersebut. Oh, iya. itu, itu, padanya, jadi, jadi itu jadi kekurangan pengamatan tadi itu nanti pasti ya dari setiap 1 sampai tujuh tadi itu berdampak pada uh, hasil akhir. A, hasil akhir itu nilai yang didapat siswa tersebut sehingga nilainya menjadi rendah gara-gara faktor-faktor yang tadi telah dijelaskan dari awal sampai akhir tanya e. itu mungkin <tuk> jadi misalkan walaupun misalkan peringkat lima tadi kalau seadanya setiap uh, apa ya pinjam kelas misalnya e. e. uh, e. e. terus nanya, uh, itu bagus gitu ya jadi bukan cuma oh, dari peringkat satu dua bukan seperti itu gitu ya jadi ya, Ya, meskipun harus begini, pak ya, kalau misalkan pertama dia peringkat dua, jumlahnya seribu pas. Ya, misalkan peringkat 2 kemudian nanti semester selanjutnya. Uh, dia itu menjadi peringkat, uh, misalkan tiga dari dua ya peringkatnya, tapi jumlahnya menjadi 1.003 jumlahnya. Nah itu tidak, sebetulnya itu tidak, tidak nilainya tidak turun, peringkatnya tidak turun. Padahal itu kalau dilihat jumlah, mungkin uh, pandangan siswa dan orang tua ketika diumumkan mungkin dia kelihatannya oh, merosot perkelejarannya. Hmm. Tapi justru tidak kalau dilihat dari setiap mata pelajaran itu tidak merosot. Nah, tapi yang lebih bagus memang ya peringkat pertama terus tapi jumlahnya pun harus lebih diperhatikan Jangan sampai jumlah yang dia peroleh itu, jangan sampai menurun dari awal sampai akhir itu kan ya Iya, oh, luar biasa sekali Pak uh, Alhamdulillah terima kasih Pak uh, atas uh, uh, Bapak berkenalannya untuk di mewawancara ya. lewat uh, telepon gitu aja uh, ya. uh, Uh, tidak terasa kita sudah 30 menit ini, Pak. Tidak terasa kita mengganggu dan terima kasih. Uh, terakhir, mohon izin untuk memperkenalkan uh, bahwa uh, narasumber saya ini, guru saya dulu, terus sekali uh, sekaligus uh, guru bidang bahasa Indonesia uh, sekaligus eh sama di pendidikan bangsa Indonesia. Pak terima kasih. Eh saya doakan semoga cita-cita dan harapannya cepat tercapai. Dan ini tugas yang akan Bapak teruskan mudah-mudahan senantiasa ada dalam perlindungan dan utamanya ada dalam bimbingan dari Allah Subhanahu wa amin ya rabbal alamin. terima kasih Pak. Eh atas waktu ini. saya akhiri E aí, sama-sama sama-sama